channel perawat Indonesia Nah teman-teman saya membagikan mengenai pendaftaran manual nusantara sehat baik itu secara tim ataupun individu ini akan saya berikan tutorialnya silakan teman-teman untuk melihat dan mempelajari dan sekali lagi Jangan lupa dukung terus YouTube channel Perawat Indonesia dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa klik loncengnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi, ini untuk teman-teman Nusantara -teman, Sehat. Nah, yang pertama adalah daftar dan login akun. Nah, di sini peserta dan teman-teman semua di harapkan untuk membuat akun merupakan langkah awal dalam sistem yang digunakan agar pendaftaran dapat login jadi pastikan anda mengakses website menggunakan PC atau laptop jadi untuk teman-teman disarankan untuk menggunakan laptop ataupun komputer dan tidak disarankan untuk menggunakan handphone atau smartphone nah ini tampilannya teman-teman ya Lalu setelah itu akan muncul halaman pendaftaran. Silakan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama untuk pendaftar baru silakan membuat akun terlebih dahulu. Nah, klik di sini teman-teman ya. Nanti halaman pertama ini muncul, lalu nanti halaman berikutnya adalah diarahkan untuk melakukan klik di sini. Nah, pastikan email yang digunakan saat pendaftar aktif. Kenapa? Karena nanti pada saat uh, verifikasi email itu dibutuhkan, ya. Jadi agar bisa login kembali dilakukan untuk verifikasi email terlebih dahulu. Nah selanjutnya untuk pendaftar yang sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya atau tim, best silahkan langsung login mengisi form pendaftaran yang diminta. Nah, jika teman-teman mungkin pernah mendaftar, tetapi belum rejeki untuk lulus di Nusantara Sehat, tetapi teman-teman bingung apakah bisa mendaftar atau tidak. Nah, di sini masih bisa untuk mendaftar ya sesuai dengan persyaratan yang telah diinformasikan oleh tim Nusantara Sehat. Nah, selanjutnya kedua, konfirmasi pendaftaran telah dikirim ke alamat email pendaftar. Nah, di sini cek kontak masuk atau spam ya. Jadi, kita lihat itu di kotak masuk email kita. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman silakan untuk melihat di spam ya. Apabila tidak mendaftar, tidak mendapatkan email konfirmasi, ada dua kendala. Yang pertama adalah email yang mendaftarkan saat membuat akun tidak aktif. Lalu terjadi pending, pada kejadian ini silakan langsung login dan akan mendapatkan tombol resend untuk mengulang kembali, mengirimkan email konfirmasi ke email pendaftar, atau klik lupa password. Yang keempat, masuk ke email dan aktifkan email registrasi. Lalu setelah itu masukkan username dan password pendaftar. Ini dia. Lalu selanjutnya adalah setelah login berhasil, pendaftar akan diminta memilih posisi sesuai dengan profesi. Ya, di website Nusantara Sehat itu ada beberapa informasi yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah informasi rekrutmen, lalu yang kedua adalah informasi lowongan yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa ini informasi yang perlu kita sampaikan. Thank you. Jadi teman-teman diharapkan untuk selalu mengambil informasi berikut ini ya. Nah selanjutnya, di sini kan ada beberapa informasi e, lowongan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dokter umum, perawat, dokter gigi, bidan, tenaga gigi, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, dan analisis laboratorium. Nah, selanjutnya teman-teman, pengisian form pendaftaran ya. Silakan, teman-teman, untuk mengisi form pendaftaran mulai dari informasi dasar, itu ada pengisian nama lengkap, informasi kontak, pendidikan, pengalaman, esai, dan review, dan kirim. Nah, yang pertama ini adalah pengisian. Uh, informasi atau data diri kita ya. Nah di sini adalah informasi dasar yang harus diinputkan oleh calon peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi dasar, profil online, foto profil, dan klik tombol untuk simpan. Nah nanti disitu situ ada syaratnya teman-teman ya. Ada untuk kriteria uh, ukuran filenya, jenis filenya. Jadi teman-teman untuk melihat kembali. Lalu informasi kontak ini adalah teman-teman uh, mengisi nomor HP, lalu alamat dan kode pos, serta uh, telepon darurat keluarga yang bisa dihubungi. Ya, Ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan tadi adalah informasi kontak, alamat sesuai KTP, kontak emergensi, klik tombol, dan simpan. Nah, selanjutnya pendidikan. ya Pendidikan ini perlu teman-teman harus ketahui. Jadi, pendidikan yang ada di formasi lowongan yang dibutuhkan dengan formasi pendidikan yang teman-teman uh, miliki. Jadi, jangan berbeda teman-teman. Yang dibutuhkan adalah satu, teman-teman upload, yang D3, ya, itu sudah salah. Atau mungkin yang dibutuhkan adalah D3, tapi yang teman upload S1. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Ya, di sini dibuat pendidikan terakhir, sertifikat pelatihan, beasiswa prestasi jika ada. Nah, file-nya masih-masih ukuran 250 KB. Nah, yang selanjutnya adalah pengalaman, ya. Baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan informasi tambahan lainnya. ya nah, silakan teman-teman isi di sini. Ya, organisasi, pengalaman kerja, informasi tambahan. Setelah itu teman-teman isi, lalu klik simpan. Lalu, esai ini teman-teman untuk mengisi... Uh, jawaban esai sesuai dengan kemampuan dan kompetensi teman-teman sekalian ya jadi klik tombol simpan ini ketika teman-teman sudah menyelesaikan semua uh, pertanyaan yang telah dibuat oleh tim nusantara sehat lalu selanjutnya adalah review dan kirim ya free dan kirim ini adalah teman-teman untuk untuk memastikan atau mengecek kembali apakah data-data yang dibuat sudah benar ya ini dia nah ini okay, verifikasi pendidikan surat tanda registra, registrasi atau str ya di sini diharapkan untuk mengupload data str ya ini dia nanti teman-teman jadi setelah itu teman-teman mengisi biodata, biodata pendidikan, dan lain-lainnya, nanti ada dua formasi di sini yang dibuka. Biasanya ada dua ya, ada tim uh, BES atau kelompok, dan ada individual. Ya, Teman-teman silakan memilih mana kriteria yang mungkin teman-teman sukai atau mungkin lawan yang telah tersedia. Nah, setelah itu, teman-teman untuk mengisi Uh, biodata nah ini maksudnya uh, verifikasi ini ya data pendidikan kita langsung dari uh, pangkalan data dikti ya. ini otomatis nah ini dia ya, teman-teman nah setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya jadi teman-teman sudah selesai mendaftar dan tinggal menunggu Uh, pengumuman apakah memang teman-teman lulus lolos atau tidak ya atau mungkin bisa cadangan atau tidak jadi setelah itu nanti teman-teman diarahkan untuk mencetak kartu pendaftaran Oke okay. saya kira itu teman-teman yang bisa kita bantu jelaskan mengenai tutorial pendaftaran Registrasi Nusantara Sehat, baik itu secara tim maupun individu. Untuk itu, teman-teman dukung terus YouTube channel Indonesia, YouTube channel Perawat Indonesia, dengan cara like, share.